Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampurasun sahabat orang Garut 9 C. Mudah-mudahan selalu sehat dan dimurahkan rezeki tentunya. Uh, seperti biasa uh, saya berkeliling uh, mengikuti atau mencari tempat-tempat yang sangat indah di perkampungan. Uh, tapi sekarang suasananya berbeda Bukan ngabuburit tapi ngabuburang Berhubung sekarang Waktu menunjukkan jam 9 pagi ya, Sambil jalan-jalan Mencari keindahan-keindahan di pelosok Saya mengunjungi salah satu kampung Yang hampir berbatasan dengan gunung Bisa dilihat di atas sana tuh ada perkampungan ini jadi satu RT jauh dari uh, tetangga atau kampung kampung-kampung yang lain supaya tidak penasaran kita ikuti atau simak terus videonya nah uh,